Selamat pengantin baru, besehat berpanjang umur. Selamat pengantin baru, besehat berpanjang umur. Urung pesiju. Sedih nan gerutian doa puja Robana puja Robana gerutian gelantung doa puja Robana puja Robana selamat berantin baru bersehat berpanjang Hidup dunia yang baru bak kamu duk ada na restu selamat pengantin baru bersehat berpanjang umur menam puji dunia yang baru Ucapan selamat kamu tujukan ke dua insan yang tengah bahagia. Berkatalah inlah eh, eh, kita nyuda urum nyub membagiya berpanjang umur serta tercudu Hingga terus sampoi di akhir masa, berpanjang umur serta terajujuh hingga terus sampoi di akhir masa. Selamat peringatan baru bersihat berpanjang umur menantu hidup yang baru bagus. Ada neras tu selamat pengertin baru bersehat berpanjang umur menampu hidup yang baru bakamodo ada neras tu nih bak si Uro putong negeraja ada pelak Tak ada rupa Lintu baru baru Mesanding Atau pelamin raja Lintu baru angdara barong baru Mesanding Atau pelamin raja Niba uronyo nyok uro. Ia ya, nebilih Allah yang kuasa, lintu baru, engkau darabu, mesanding atau pelamin raja.